Bersama kami Di channel Abi Deni Kembali Kami akan membuat konten Tutorial Cara mudah membuat ornamen Kaligrafi part 2 Dan ini hasil Dari video part 1 -nya. Buat teman-teman semuanya Yang belum juga menonton Part satunya Bisa uh, cek di link ini Oke untuk selanjutnya Kita daripada banyak cerita banyak ngomong kita langsung saja ke tutorialnya cekidot Baiklah teman-teman kita mulai saja mewarnai Baik teman-teman semuanya Alhamdulillah Kita selesai Mewarnai ya, Ornamen kaligrafi Dan ini hasilnya hmm, Bisa kita lihat Dan bisa kita saksikan Bersama-sama Jadi Bagus dan tidaknya Sesuai kita uh, Menyerasikan warna ya Nanti kalian bisa Masing-masing hobinya warna apa dan bisa menyerasikannya seperti apa Nanti kalian bisa Belajar sedikit-sedikit uh, Tentang warna itu. Termasuk variasi ini juga ya, Variasinya kita Kayak semacam bikin batik uh, Kalian Bisa divariasikan sendiri Itu aja dari kami Semoga bermanfaat Dan untuk kalian yang lebih Mewarnai dan hobi kaligrafi juga membuat annamen kaligrafi sukses terus semoga berhasil dan sampai jumpa. Wabillahi taufiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.